Hey, what's up guys? Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada ya. Oke, kembali lagi kita bawa modal 40 ribu aja, bosku. Nggak usah banyak-banyak karena modal 40 ribu aja. Kalau kita lagi hoki, lagi dewi fortuna, berada pada pihak kita, pasti kita dapat cuan ya, bosku. Ya. Pasti kita dapat JP, bosku. Tak lupa, lupa tak lupa gua peringatkan lagi ya bagi kalian yang belum pernah bermain game ini game slot gacor ini bagi yang belum pernah sama sekali jangan sekali kali coba ya bosku terutama di bawah 18 tahun atau adik-adik SMA ini jangan coba-coba sekali kali main game ini ya bosku ya jadikan konten ini sebagai hiburan aja ya semoga dengan konten video ini bisa memberikan inspirasi bagi kalian yang bermain game seperti yang gue mainkan ini ya bosku ya dan kita langsung gaskan di bed 400 aja ya bosku ya. Jangan langsung pakai bed gede Karena kita modalnya juga tipis ya bosku ya. Modal receh aja ya Semoga kita dapat jutaan ya bosku ya. Walaupun modal receh bisa dapat jutaan enggak ada yang enggak mungkin bosku ya Selagi kita berusaha sabar ya Cari gratisan aja Soalnya Wild West Gold ini emang sering banget ngasih gratisan ya, Bosku ya. Dan gua pastikan lagi ke kalian ya bermain gamenya di website yang gua saranin ini ya Bosku ya. Yang gue mainin juga karena kalau kalian bermain di sembarang website takutnya woi dapat takutnya kalian kalau main di sembarang website, Bos Bosku, itu ada website yang kalau misalnya kita jackpot dapat gede, dapat Hingga belasan atau puluhan juta itu enggak bakal dibayar, Bosku. Ya, enggak dibayar, kadang sama mereka itu. Kalau kita masih sejuta dua juta, pasti ya dibayar. Ya, cuman kadang kalau kita jackpot sampai puluhan juta, enggak dibayar sama mereka itu. Jadi, hati-hati, teliti, dan cermatlah memilih website untuk bermain, ya, Bosku. Ya, ada juga yang begitu sangat nyedot, ya, Bosku. Ya, Gua enggak ngerti, padahal setau gue dan... Dari semua admin website yang gue pernah kenal pernah ngobrol ya, mereka sendiri pun tidak bisa setting gamenya nya bosku ya. Untuk jadi gacor atau jadi sulit, jadi nyedot itu sebetulnya mereka nggak bisa bosku ya. Jadi carilah website yang fair, yang jujur ya. Enggak jujur sih, apa sih disebutnya fair itu ya. Pokoknya itulah ya, adil lah ya, yang adil jadi mereka pun gak bisa setting murni semua dari mesin ya bosku ya jadi kita perlu pelajari pola dari mesin website tersebut ya bosku diutamakan mencari jam gacor dan pola-pola gacor kalian bisa sharing-sharing bersama di grup komunitas dua linknya ada di kolom komentar atau di tentang channel gue ya bosku ya langsung aja digaskan bosku enggak usah ragu-ragu lagi karena di website gue ini paling mantap ya bosku ya. Setiap hari gue dapet cuan dari website ini bosku Walaupun ya mod, Apa dapatnya receh ya Karena modal kita juga receh bosku Tapi pernah juga gue walaupun modal receh Bisa dapat sampai sejuta ya bosku ya Gue gak pernah sih dapat yang sampai puluhan juta Tapi ya ada orang yang seperti itu bosku ya Yang dapat ya Kebanyakan sih mereka yang berani modal gede juga Tapi gue gak pernah saranin kalian Bahwa modal gede dengan uh, Hasil duit dapat minjem apa lagi ya? kalau bisa bagi bagi gue ya harus bermain game ini dengan uang-uang yang bebas sih bosku, ya. uang yang bebas, uang yang dingin, uang yang seperti apa ya, uang yang di luar kebutuhan kita sehari-hari bosku, uang di luar uang tabungan kita, alias uang yang memang kita sisihkan untuk dihabiskan ya bosku ya. uh mantap dapat lagi bosku. kalau kita Dapat cuan ya, bagus kalau nggak dapat kita habis pun kita nggak pusing. Bosku, kalau kita pakai uangnya bebas ya, jangan pakai uang yang itu kebutuhan sehari-hari. Apalagi dapat boleh-boleh minjem ya, jangan ini permainan ini kita bertaruh ya, taruhan itu ya bisa menang, bisa kalah. Jadi kalian harus pikirkan dengan matang-matang, jangan gunakan pikiran pendek kalian ya pakai akal sehat kalian ya bagi kalian yang masih belum punya kepercayaan diri atau masih ragu-ragu jangan sekali-kali coba kalau kalian sudah yakin keyakinan percaya diri kalian tinggi sudah gua pastikan itu pasti kalian cuan ya bosku ya kunci utamanya adalah percaya diri mantap sensasional sampai belakang coy bapak cowboynya sensasional cuman di model edit eh, bed 400 dapat sensasional ini pasti kecil juga sih tapi lumayan lah daripada lumanyun ya lumayan daripada lumanyun 30.000 lebih Lumayan lah ya, gratisan 56 ribu tur buah Uh. Dapat akhirnya lumayan di bet 800 semoga enggak Ngebunjo, ya bosku. tambahin lagi worldnya hmm, lumayan kali lima sama kali hai, oke hai, sampai belakang bisa ini yuk bisa nice oke hai, hai, Uyuh Endes coy Endes super super super kemenangan luar biasa yoi hey. kalau baru pertama dapat sensasional gue ingetkan lagi ya enggak jangan di-skip ya, ya kalau di-skip di, di... sensasional pertama itu kalian ngeriset pola yang udah kalian buat ya, bosku. Ya. Lumayan lah, tujuh ratus eh tujuh ratus gratisan lagi lumayan banget. Oke okay lah, kayaknya modal seratus tadi kita udah dapat 140 jadi total kita dapat untung 100.000 Kita WD aja, Boski ya. Jangan inilah, serakah. Pokoknya dapat untung lima puluh kita WD aja ya. Kita WD aja. Jangan lama-lama nanti disedot lagi sama koboi-koboi ini Jangan lama-lama ya bosku ya kita WD aja Thank you banget buat kalian yang selalu setia dukung gua Dengan cara like, komen, dan subscribe Ditunggu like, komen, dan subscribe-nya lagi ya Ketemu lagi di konten selanjutnya See you guys semuanya Bye-bye